Nah, di sini buat kalian yang ingin cari uang secara gratis, kalian bisa garap aplikasi ini, Bosku. Karena aplikasinya sudah diawasi oleh Kominfo dan sudah diawasi oleh pemerintah. Jadi aman untuk kalian yang mendaftar dan tentunya tanpa deposit dan 100% gratis. Dan di video kali ini kita bakal coba melakukan penarikan karena Mimin punya saldo nih, Bosku jadi cocok untuk buatin video tutorial untuk kalian agar kalian lebih semangat dan tertarik untuk garap-garap event yang kali ini ada di aplikasi tersebut tapi sebelum kita masuk yuk alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel ini oke nggak selama lama dan jika kalian tertarik silahkan simak dulu jangan di skip-skip karena Mimin akan coba melakukan penarikan agar sampai ke saldo dana Ataupun agar sampai ke aplikasi dana kita sendiri Karena di aplikasi tersebut tidak bisa WD langsung ke dana nih bosku Karena ada tata caranya Oke kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya Oke teman-teman di sini Mimin bakal kasih tahu dulu cat tata cara mendaftar Dan syarat untuk menyelesaikan misinya jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk kalian isi dulu nih bosku sebelum menyelesaikan misi pada aplikasi ini nah untuk langkah pertama silakan teman-teman daftar melalui link yang telah kami lapirkan di deskripsi nah ketika sudah mendaftar langkah selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian pengaturan nah lalu teman-teman silakan klik di bagian informasi pribadi. nah lalu di sini silakan bosku isi ya di sini ada uh, menu verifikasi. di sini teman-teman itu pendaftarannya harus terverifikasi ter atau disetujui. jika belum disetujui kalian tunggu sampai disetujui ya bosku karena kalau belum disetujui maka uh, kalian tidak bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini untuk langkah kedua yang harus kalian isi juga yaitu nomor rekening bank nah disini Mimin menggunakan nomor virtual akun dari aplikasi NEO jadi kita withdraw ke aplikasi NEO bank dulu baru ketika uangnya udah masuk ke aplikasi NEO baru kita tarik dari NEO transfer ke rekening dana kita bosku dan itu adalah hal yang penting untuk kalian yang ingin mencari uang ini adalah step-step yang penting jika sudah berhasil semua kalian isi dan pendaftaran kalian sudah terverifikasi, maka kalian sudah bisa menghasilkan uang. Tapi sebelum Mimin mel uh, pergi melanjutkan cara mengenai cara menghasilkan uang, di sini Mimin bakal coba melakukan penarikan teman-teman. Apakah hitungan detik atau tidak? Dan untuk uh, Bang, apakah nanti kami ketika mendaftar itu uh, diverifikasinya butuh berapa lama, Bang? Nah untuk proses verifikasinya itu tidak memakan waktu lama, asalkan kalian benar mengisi kolom pendaftaran. Ya, cuma hitungan 5 menit saja untuk kalian disetujui pendaftarannya. Nah lalu di sini kita bisa langsung klik di bagian menu aset koin. Jadi teman-teman fokus untuk mencari yang namanya koin. Ya, untuk satu koin aset ini seharga dengan satu rupiah. Jadi, mimin sekarang mempunyai 137.000 koin aset kalau dirupiahkan itu sekitar 137.000. Nah, untuk cara melakukan penarikan, kita bisa langsung klik di bagian aset koin. Lalu, kita langsung klik di bagian tarik dana dan sebelumnya mimin sudah pernah withdraw di aplikasi ini sekitar 440.000 rupiah nih bosku. Kita bisa scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke teman-teman kalian bisa lihat ya WD 440.000 dan statusnya sudah berhasil Dan saat ini pada hari ini kita akan withdraw 137.000 rupiah Kita klik di bagian tarik dana Untuk minimum penarikannya yaitu 50.000 rupiah Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penarikan Pastikan kalian sudah mengumpulkan 50.000 koin aset ya Nah jika sudah kita klik aja di bagian tarik semua Maka kita langsung klik di bagian tarik dana kita langsung masukin kata sandi transaksi yang telah kita buat di aplikasi ini. Nah, nanti uang 137.000 ini akan masuk ke aplikasi Neo dulu nih, Bosku. Nah, ketika sudah masuk ke aplikasi Neo, baru kita transfer 137.000 ini dari aplikasi Neo ke virtual akun uh, Permata Bank dari aplikasi dana Nah, di sini kalian pastikan simak dulu, Guys, agar kalian lebih paham ya. Oke teman-teman kalian bisa lihat di sini ya untuk uh, penarikan kita sudah dikirim kita tunggu aja di sini stepnya masih pengajuan sudah dikirim dan tunggu pemprosesan kita tunggu sampai penarikan kita selesai dan untuk menunggu proses penarikan ini kita tunggu aja selagi kita menunggu mimin akan langsung jelaskan bagaimana cara mendapatkan koin aset tersebut jadi nanti kita bisa cek sama-sama apakah sudah landing atau tidak Selagi kita menunggu proses penarikan kita landing, kita bakal langsung pergi cara membereskan misinya. Oops, sebentar teman-teman, ternyata penarikan kita sudah diproses nih bosku. Kalian bisa lihat di sini, penarikan berhasil ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, cuma hitungan detik saja, penarikan 137 ribunya sudah berhasil. Nah, apakah udah masuk ke aplikasi Neo? Kita bisa langsung cek sama-sama ya. Lalu ketika sudah kita cek di aplikasi Neo kita coba transfer 137000 ini ke dana ya jadi seperti itu Oke teman-teman mimin udah masuk ke aplikasi Neo Bank ya Jika kalian belum punya aplikasi Neo Bank silahkan kalian download melalui link yang telah kami lampirkan juga di deskripsi Nah penarikan kita tadi yang 137000 itu kita tarik dulu ke Neo Bank bosku Jika sudah masuk kita langsung transfer nih ke dana kita ya jadi ini adalah step by step cara penarikan uang dari aplikasi yang tadi ke dana nah, ini adalah chat tutorialnya nanti memin bakal jelaskan bagaimana cara mendapatkan pundi-pundi koin asetnya tentu ini gratis kalian bisa dapetin puluhan ratusan ribu ataupun puluhan ribu dari aplikasi ini dengan cara beresin misinya tentunya gratis tanpa deposit Oke, gak usah lama-lama. Di sini kita bisa langsung cek aja di bagian tanda mata ini karena saldonya mimin tutup. Dan kalian bisa lihat di sini saldo mimin sekarang 137.000. Dan penarikan kita tadi yang 137.000 sudah landing ya, Bosku. Jadi sudah terbukti ngebayar dan kita bakal coba transfer 137.000 itu ke Dana. Ya. Jadi kita WD itu ya tanggal 26 ya pukul 18.56 waktu Indonesia Barat kita langsung coba transfer ke saldo dana oke teman-teman di sini kita langsung klik di bagian menu home dan kita bisa cek di bagian history ya atau history uang masuk yang tadi 137.000 rupiah kita langsung klik aja di bagian history sini kalian bisa lihat ya histori uang masuk tadi yang rp ribunya sudah kelihatan dan tentunya aplikasi yang kita bahas ini sudah terdaftar di kominfo dan tentunya sudah diawasi OJK kalian bisa lihat ya masuk 137000 di tanggal 26 Juni di pukul 18.59 kita WD itu di aplikasi ini pukul 18.56 masuk sekitar 18.59 jadi cuma hitungan 2 menit sudah landing ke rekening kita nih, Bosku. Nah, kalian bisa lihat ya, sudah masuk 137.000, lalu kita bakal transfer nih ke Dana nih, Bosku. Nah, kalian bisa lihat ya, masuk 137.000 ke rekening dari Neobank ya. Ini udah masuk notifnya, kita bakal transfer 137.000 itu ke Dana nih, Bosku. Oke, kita klik di bagian transfer, lalu kita masukin Nomor rekening kita, lalu kita masukin jumlahnya di sini, yaitu 137.000 nih, bosku. Lalu klik di bagian lanjut tanpa ada biaya transfer, ya. Nah, jadi ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman mainkan karena gratis dan tentunya terbukti, dan penarikannya cukup cepat. Kita coba klik di bagian lanjut, kita klik konfirmasi transfer. Nah lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai nih bosku Cuma hitungan detik langsung masuk ke dana nih bosku Dan kalian bisa lihat Transaksi berhasil Dan notif ke dana sudah masuk nih bosku Nah kalian bisa lihat ya Ini kita WD tadi ke Neobank ya Baru dari Neobank kita transfer ke dana 137.000 Jadi cuma hitungan detik sudah landing ke dana Nah buat kalian yang ingin main silahkan Tapi simak dulu apa aja misinya Dan bagaimana cara mengumpulkan Pundi-pundi koin -pundi asetnya. Dan tentunya sudah terbukti bayar bosku ya. Kalau sudah lihat sendiri, kita bisa cek saldo kita berkurang atau tidak. kalian bisa lihat di sini dan sudah 0 rupiah nih teman-teman. Kita klik di bagian history. Kita mentransfer ke dana 137.000 ya. Oke. Okay. Oke. Okay, kita langsung beralih. Bagaimana cara bermain di aplikasi yang tadi kita bahas. Oke teman-teman, di sini kita bakal coba lihat misinya apa saja. Tapi buat teman-teman yang ingin mendaftar di aplikasi ini tentunya kalian harus uh, melakukan verifikasi KTP. Nah, pertanyaannya apakah bang aman bang kalau kita verifikasi KTP? Nah, kalian bisa lihat ya 137.000-nya sudah masuk dan tentunya penarikan kita cepat cuma hitungan detik saja. Dan nanti ketika kalian mendaftar itu kalian wajib untuk mendaftar menggunakan KTP nih bosku Tapi jangan khawatir ya di aplikasi One Asset ini kalian sudah aman Dan KTP kalian aman karena sudah diawasi oleh Kominfo Dan tentunya sudah dijamin keamanannya Buat kalian yang masih bingung kalian bisa lihat di bagian ini Ada logo Kominfo nih bosku Dan nanti buat kalian yang belum percaya kalian bisa klik di bagian keamanan keuangan nah kalau tidak kita bisa langsung pergi ke Instagram lalu kita cari uh, Instagram One Asset official di sini sudah dikasih tahu bahwasannya aplikasi One Asset ini sudah dijamin keamanannya dan tentunya sudah terdaftar di Kominfo jadi sudah aman nih bosku untuk verifikasi KTP nah di sini tentunya sudah aman dan sudah dijamin keamanannya buat kalian yang ragu kalau ingin verifikasi KTP Oke, jadi seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana cara menyelesaikan misinya? Di sini kalian bisa scroll ke atas. Lalu di sini ada logo ajak teman cuan bareng. Jadi, ketika kalian mengajak teman, kalian dapatin poin cuan dan kalian yang kalian undang juga dapat poin. Di sini kalian bisa lihat ya, ajak teman dan dapatkan Rp10.000 bareng teman-teman. Jadi, kalian mengundang teman, temanmu dapat Rp10.000 dan kamu juga dapat 10000 jadi sama-sama untung nih bosku ya klik di bagian ajak teman untuk mengajak teman nih bosku ya nanti ketika temanmu berhasil mendaftar tanpa verifikasi KTP kalian tetap dapat koin juga tapi cuma dapat 2000 koin tapi kalau temanmu melakukan verifikasi KTP maka kalian dapat 10000 poin. nah untuk riwayat referral yang kita dapatin kita bisa cek di bagian aset koin kalian bisa lihat di sini satu referral kita dapat Rp2.000 loh kenapa tidak Rp10.000 karena yang kita undang tidak melakukan KYC jadi cuman mendaftar saja maka kita cuma dapat Rp2.000 dan apabila teman yang kita undang itu melakukan KYC atau verifikasi KTP baru kita dapat Rp10.000 kalau mereka tidak KYC maka kita cuma dapat Ah, uh, 2.000 poin lumayan, guys ya. Kalian kumpul-kumpulkan aja sampai 50.000 poin. Kalian sudah bisa withdraw 50.000 rupiah. Jadi, misinya cuma seperti itu aja, guys. Kalian bisa dapetin 5.000 per hari, 1 juta, tergantung kalian berapa banyak mengundang teman. Jadi, mumpung garapannya gratis dan terbukti ngebayar, jika kalian mampu memberesin misinya, silahkan garap. Jika tidak, ya eh, nggak apa-apa. Mimin hanya menginformasikan aja bahwasanya ada aplikasi yang terbukti ngebayar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.